Halo pria Libra kembali lagi berjumpa bersama saya di channel Zodiak 48 di video ini kita akan bahas tentang asmara seorang pria Libra di bulan Maret tahun 2020 namun sebelum kita meramal seorang pria Libra alangkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan secara privasi silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi tidak banyak basa-basi kita langsung ke ramalannya oke sebelum kita ke ramalannya langkah baiknya kita ketahui libra itu disimbolkan dengan timbangan dan di angka kelahiran 23 september sampai dengan 22 oktober sini kita akan meramalkan seorang pria libra yang sedang berpasangan dan yang masih single oke kita langsung saja memilih kartu kepada seorang pria libra yang sedang berpasangan dan yang menjalani hubungan asmara di bulan Maret tahun 2020 oke kita langsung pilih kartunya yaitu kartunya adalah seven of Cups yang artinya itu 7 piala ataupun tujuh mangkuk Di sini seorang pria Libra yang sedang berpasangan dikategorikan dia cenderung orangnya yang sangat mudah bosan kepada pasangan yang ada di depan matanya sehingga dia akan terus mencari mencari pasangan lain. Dia ingin memiliki ataupun dia banyak keinginan untuk mendapatkan banyak wanita ataupun koleksi di dalam suatu hubungan asmaranya, sehingga dia akan terlupa kepada pasangan yang ada di depan matanya pasangan seorang pria libra di bulan Maret tahun 2020 akan selalu diabaikan ataupun kadang sangat tidak diperhatikan oleh pria libra di bulan Maret tahun 2020 kriya libra di bulan Maret nanti akan mencari pasangan secara terus menerus tanpa mengenal lelah di kategori ini pria libra di bulan Maret tahun 2020 bisa dikatakan seorang playboy namun di disini juga menandakan pria libra akan berkeinginan memiliki dan memiliki hasrat untuk mendapatkan banyak wanita sehingga ia melupakan wanita ataupun pasangan yang sudah di depan matanya jadi di disini pria libra dikategorikan di bulan maret seseorang yang tidak baik ataupun playboy dan di sini kita akan mencari dukungan energi yang didapatkan oleh seorang Tria Libra di bulan Maret tahun 2020 yang sudah berpasangan. Oke, kita kembali masuk kartunya dan kita akan memilih secara acak untuk energi yang didapatkan oleh seorang Tria Libra di bulan Maret tahun 2020. Oke, kita langsung memilih kartunya, yaitu Queen of Pentacles, yaitu... Diartikan dia di sini adalah seorang wanita dewasa, ataupun dikategorikan dia seorang sahabat yang sedang dekat dengan seorang pria Libra di bulan Maret, memberikan energi yang positif, serta memberikan suatu support kepada pria Libra untuk memenuhi hasrat dan keinginannya, namun tujuan seorang pria Libra tidak pernah ia katakan kepada seorang wanita ataupun kepada seorang yang menjadi sahabat seorang pria Libra di bulan Maret tahun 2020 di sini dikategorikan pria Libra akan mencurahkan semua isi hatinya namun dia tidak akan mengatakan kepada sahabat itu tersebut bahwa dia ingin memiliki banyak pasangan karena disini pria Libra akan lakukan apa saja untuk mendapatkan ataupun memenuhi keinginannya untuk banyak mendapatkan pasangan di bulan Maret tahun 2020. Oke, okay. dan kita lihat untuk perjalanan asmara seorang Ria ya, Libra di bulan Maret tahun 2020, kita kembali memilih kartunya. Di sini kartunya akan kita acak lagi dan kita akan memilihnya secara acak. Dan kartu untuk perjalanan asmara seorang pria Libra yang berpasangan itu adalah judgment. Judgment ini diartikan seorang pria Libra akan mendapatkan keinginannya tersebut, atau memiliki kesempurnaan dalam suatu hubungan asmara, dan memiliki kesempurnaan untuk menggapai apa yang diinginkan atau untuk menggapai asmara yang diinginkan seorang pria libra yang sudah berpasangan di bulan Maret tahun 2020 di sini diartikan seorang pria libra akan mendapatkan semua keinginannya di bulan Maret tahun 2020 terutama hubungan asmara seorang pria libra di bulan Maret nanti akan pandai bersilat lidah kepada wanita lain ataupun kepada cewek lain dan dia akan mendapat meluluhkan serta menarik perhatian dari seorang wanita tersebut kepada dirinya di sini pria libra akan ngoceh ataupun curhat curhat dia akan melakukan pendekatan kepada wanita tersebut sehingga wanita tersebut jatuh hati kepada dirinya dan wanita tersebut tidak tahu bahwa dia sedang dikibuli oleh seorang pria libra yang sedang berpasangan di bulan Maret tahun 2020 oke jadi Mari kita simpulkan asmara seorang pria libra di bulan Maret tahun 2020 yang berpasangan itu dikategorikan ataupun bisa dikatakan seorang pria libra ingin memiliki pasangan yang lebih dan selalu ingin memiliki pasangan yang lebih sehingga ia melupakan pasangan yang berada di depan matanya ataupun pasangan yang sudah benar-benar tulus dan sayang kepada dirinya dan ia mendapatkan bantuan energi dari seorang sahabatnya dan support dari seorang sahabatnya untuk menggapai keinginan seorang pria libra di bulan Maret tahun 2020 yang sudah berpasangan. Di sini pria libra yang berpasangan menggambarkan dia ingin memenuhi hasratnya dengan melakukan cara apapun sehingga pertama di sini pria libra akan meminta bantuan kepada seorang sahabat yang sangat mendukungnya dengan cara mengatakan keinginan ini itu kepada seorang sahabat sehingga sahabat tersebut akan mendukungnya dan seorang pria akan mencapai kesempurnaan ataupun kesuksesan dalam menggapai keinginan hasratnya untuk memiliki pasangan yang lebih daripada satu. Di sini pria dikatakan atau diartikan di bulan Maret nanti yang sedang berpasangan dia akan menggapai kesempurnaan dalam hubungan asmara di bulan Maret tahun 2020 dan kemudian kita akan memilih kartu kembali untuk seorang pria Libra yang sedang single ataupun yang belum berpasangan di bulan Maret tahun 2020. Bagaimanakah asmaranya? Mari kita simak terus dan ikuti terus. Tapi jangan lupa alangkah baiknya kamu ajak teman-temanmu untuk menonton video ramalan berikut. Oke langsung saja kita memilih kartu untuk seorang pria libra yang sedang single di bulan Maret tahun 2020. Langsung kita pilih kartunya dan kartunya adalah kartunya adalah three of cups ataupun tiga piala. Di sini menunjukkan Ataupun mengartikan seorang pria Libra yang single tidak jauh beda dengan seorang wanita Libra yang sedang single. Di sini, pria Libra akan menjadi orang ketiga dalam suatu hubungan asmara orang lain, namun di dalam artian pria Libra ingin mendapatkan seorang pasangan dari pasangan temannya sendiri. Di sini digambarkan pria Libra akan merebut ataupun mencoba mendekati pasangan dari seorang sahabat ataupun dari teman dekatnya namun di satu sisi pria libra akan terus menyanjung menyanjung seorang sahabat itu sehingga sahabat selalu membawa pasangan bila berjumpa dengan seorang pria libra yang sedang single dan pria libra akan selalu membuka pembicaraan terlebih awal kepada pasangan yang sedang ia tuju Meskipun wanita yang IA tuju sudah mempunyai pasangan, namun pria Libra yang sedang single tidak akan memperhatikan itu dan dia akan fokus ke tujuannya. Dan di sini kita akan mencari dukungan energi yang didapatkan oleh seorang pria Libra di bulan Maret tahun 2020 khususnya pria Libra yang sedang single. Oke, di sini kita akan mengaduk kembali ataupun mengambil secara acak. untuk kartu seorang pria libra single di bulan Maret tahun 2020. Dan kartunya adalah Queen of Wands. Queen of Wands ini diartikan seorang wanita yang sedang menduduki tahta dengan memegang tongkat dan memiliki kucing hitam di dalam sebuah gambarnya itu menandakan energi ataupun support bantuan yang didapatkan oleh seorang pria Libra single itu berasal dari sahabatnya sendiri atau sahabat dari seorang wanita yang sedang ditargetkan untuk didapatkan di bulan Maret tahun 2020 meskipun wanita tersebut sudah mempunyai pasangan di sini di sini digambarkan seorang wanita tersebut memiliki kecemburuan kepada pasangan yang sudah berjalan romantis sehingga wanita tersebut akan mendukung akan mendukung seorang pria libra dalam menggapai tujuan untuk merusak hubungan orang lain sehingga pria libra akan mendapatkan cinta dari wanita yang dirusak hubungan dan yang mendukungnya akan mendapatkan pria yang sedang ia rusak hubungannya. Di sini yang memulai orang ketiga bukan pria Libra single melainkan seorang sahabat dari wanita yang menjadi calon target pasangan seorang pria Libra single. Namun di sini wanita tersebut memanfaatkan pria single Libra untuk merusak hubungan dan menjadi orang ketiga di dalam hubungan asmara tersebut. Namun kita akan melihat perjalanan asmara seorang pria Libra yang sedang single di bulan Maret tahun 2020. Oke, okay. di sini kita akan memilih kaku lagi untuk perjalanan asmara seorang pria Libra yang sedang single, dan kartunya adalah besar. Ini diartikan perjalanan asmara seorang pria Libra single akan selalu mendapatkan pencerahan ataupun support dari orang lain, sehingga. Ia, Libra, single akan mendapatkan tujuan itu dengan bantuan orang lain, dan di sini digambarkan seorang anak ataupun seorang, seseorang yang menunggangi kuda di bawah matahari yang sangat sempurna. Di sini dapat kita artikan juga seorang pria Libra single akan mendapatkan bantuan dari orang lain, sehingga ia mendapat asmara yang sangat cerah di bulan Maret tahun 2020 kepada seorang pria single namun di sini jalan yang ia lalui jalan yang salah ataupun dikategorikan dia merusak hubungan orang sehingga mendapatkan pasangan dari orang tersebut dan bantuan yang ia dapatkan adalah kecemburuan sosial juga dalam suatu hubungan asmara dari seorang wanita kepada sahabatnya di sini kita akan gabungkan kartunya kepada seorang pria Libra yang sedang single. Di sini kita akan membacakan, di sini kita akan membacanya secara keseluruhan ataupun mengambil kesimpulan. Di sini, seorang pria Libra akan dimanfaatkan oleh sahabat dari calon pasangan yang ia tuju. Karena kecemburuan sosial dari seorang sahabat tersebut, sehingga seorang sahabat dari calon wanita tersebut memanfaatkan seorang pria Libra, sehingga pria Libra menjadi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara, ataupun menjadi benalu dalam hubungan asmara. Di sini, mereka akan sama-sama berjuang untuk meraih kesempurnaan, sehingga di sini desa artinya kesempurnaan atau penyempurnaan hubungan asmara. Sehingga di sini, seorang sahabat dari wanita yang sedang ia jadikan target dan seorang pria Libra akan mendapatkan kesempurnaan ataupun tujuan mereka di bulan Maret tahun 2020. Tujuan mereka adalah mendapatkan pasangan, namun jalan yang mereka lalui jalan yang salah untuk mendapatkan kecerahan dalam suatu hubungan asmara ingat buat pria libra di bulan Maret tahun 2020 yang single jangan mencoba-coba dalam suatu hubungan jangan mencoba-coba menjadi orang ketiga dalam suatu hubungan asmara karena sangat berdampak negatif kepada dirimu sendiri di sini juga digambarkan kesempurnaan yang kamu miliki akan lambat laun lunglai dan kamu akan mulai terjatuh di dalam hubungan asmara yang salah ataupun hubungan asmara yang mendapat karma dari orang lain baiknya buat seorang pria libra di bulan Maret tahun 2020 kamu memulai awal yang bagus ataupun kamu memulai asmara dengan cara yang bagus ataupun cara yang benar sehingga karma buruk tidak akan datang kepada seorang pria libra di bulan Maret tahun 2020 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang Asmara seorang pria Libra yang sedang single dan berpasangan di bulan Maret tahun 2020, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalan seorang pria Libra. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.